Beci kongko. Beci What pun <laughs> Lebih either air kencing atau minyak Gue dikasih minuman lokal di Sumba Apa namanya? Udar kakek bawahnya Beci Beci What pun <laughs> Lebih Beci. either air kencing atau minyak Ini kayak campur Ini dari apa sih? Ini dari pohon itu bukan? oh ini tuh uap dari gula pasir yang dicampurin akar-akar, campurin akar-akar kayu jadinya gini. ya ini kalau yang kita beli cincang itu kan, Rasanya unik sih. <laughs> katanya habis gue